Kita lagi dinner dulu nih, dirumu nih. Rumu, rumu artinya apa, Pak Rum, Siap. Rum. Kebahagiaan Leslar tambah lengkap di malam hari ini. Meeting bersama tim 3D Optima dan CEO-nya juga termasuk dinner di malam hari ini. Tentu kabar yang cukup menyenangkan dan membahagiakan bagi kita sekalian. Apalagi tadi ada cidukan Lesti periksa ke dokter. Apakah hal tersebut menandakan juga bahwa Lesti sudah hamil kembali untuk ya putra keduanya? Kita lagi di dulu nih, di rumu nih. Rumu artinya apa, Kudui? RUM terimakasih <tuk> <tuk> <tuk> siap RUM RUM RUM RUM Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhanku <tuk> Bagaimana buat kalian guys? Jangan lupa kasih komentar